Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih seputaran Otomotif Mungil Bolang Channel Kembali Kita akan membuat tutorial Outer Handle Sigra Disebut dengan C-Silver full set. Untuk Outer Handle Sigra Kita dapatkan dari Pembelian online jadi kita akan pasang sendiri. Berikut tutorialnya. Kita pandangnya dulu. Ternyata ada kotoran-kotoran debu jalanan. Jadi kita akan cuci dulu mana yang akan ditempel outer handle pada mobil Sigra tipe D Baik guys Langsung saja kita cuci Menggunakan air sedikit-sedikit Biar sedikit bersih nah, Agar nanti lemnya akan melekat kuat lanjut lagi kita akan buka itu stikernya kita akan ganti dengan si silver kita kupas habis langsung saja kita pasang guys jangan malu-malu tempel saja yang penting pas tes-tes dulu baru kita buka lagi itu lem 3M lem ini sudah dilengkapi dari seller atau dari toko online tersebut next pasang itu mangkok handle ada tulisan R nya untuk bagian sebelah kanan Kita pasang tutup tangki si silver. <SILENCIO> tetap sudah guys tinggal tekan-tekan biar melekat kuat next guys bagian depan pintu sebelah kiri pada handle nya pasang semua semoga video ini bermanfaat yang belum subscribe jangan lupa subscribe like dan comment untuk bisa ikuti video berikutnya sampai jumpa thank you